Aduh, Masya Allah banget ya, BBL lagi digendong oleh Papa Bilar Ini si cute dan menggemaskan ya Apalagi akhirnya kita solve dengan BBL Yang semakin hari, semakin tampak ganteng aja nih Masya Allah Semoga selalu menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang soleh Di postingan ini pembersahabat Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat Al-Fatih sama papahnya, bukan abang iparnya ya. Tuh, aduh, cute banget ya Bunda Lesti. Ini lagi sama papahnya, bukan sama abang iparnya tuh. Diingetin ya sama Bunda Lesti untuk warga Konoha. Jangan sampai salah karena Papa Mila ini lagi sama papahnya. Ditinggalin ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Ada komentar dari Dokter Siska mengatakan gemoy Kata Dokter Siska tuh aduh masyaallah banget ya idolaku kesayangan semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang hebat dan orang baik Ada juga persahabat komentar berikutnya Dari Agung Instagram Nana Ogin Tuh persahabat Mengatakan, Abang Fatih embul-embul kesayanganku ah wow, dokter keternaan Aja persahabatnya sambil bilang Abang Fatih semakin embul Dan menggemaskan versinya Masya Allah, dan kita lihat juga persahabat Ke kabar berikutnya Kita mendapatkan vitamin bahagia dari Kak dahara. Kak dahara Ini mengunggah sebuah postingan video, malam hari Ini ternyata Bunda Les lagi dinner Bareng sama Kak Wandahara Kita sambung dengan kalimat Yang di posting oleh Kak Wanda Kelar kerja di traktir Dede Lesti Kejora dinner sama tim Makasih banyak Dede Aduh baik banget ya Ini adalah kesayangan kita nih Terbukti nih kebaikannya Ini diposting oleh tentunya orang lain Bukan langsung dari diri pribadi Ini sih kebanggaan kita semua Semoga selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi Pastinya untuk banyak orang Momen ini pun di repost kembali oleh akun Family, Anuskal Leslar23, kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Kak Wandahara lagi di nih bareng Bunda Lesti Tuh persahabat lagi dinner bareng Bunda Komentar pun banyak sekali persahabat diberikan juga nih oleh para sahabat iya dari akun jorah kosong mengatakan Ini kira-kira kapan ya? Baru dia apa? Baru? Atau kemarin? Tuh adik bertanya ya Kira-kira video ini baru di-up baru atau yang kemarin, tentunya kita pastinya dibuat bahagia selalu. Persahabatan yang penting, kita melihat idola kesayangan kita. Dan berikutnya, ada hubungan spesial terbaru juga yang kita dapatkan dari Papa Bilar. Ini lagi syuting bareng Ical Muhammad dan Chris Rian. Wow, ini sih obrolan yang sangat berat. Persahabat ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu diberikan kemudahan untuk malam hari ini. Kita lihat juga bersahabat ya Di bonsingan ini pun banyak sekali komentar yang diberikan yakni dari akun instagram Steve 87 Miki mengatakan Rata-rata hampir semua vlog omongan tentang kasus ini sih Dan kebetulan ical temannya kakak Jadi bila vlog jadi keluar jangan pada mikir berat ya Dengarkan Ring aja Karena hidup ini udah cukup berat wow Tentu kita support aja yang terbaik